Nah senapan angin ini sangat cocok sekali digunakan para sahabat bediler yang masih pemula karena untuk penggunaannya pun sangat mudah dan simpel ya sahabat bediler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 Nah di samping saya ini Sudah ada berbagai jenis Senapan angin mulai dari gejluk Sub dan juga PCP Nah kali ini saya akan mengulas senapan angin Yang paling atas ini yaitu ada Senapan angin gejluk DWP Fusion 2540 dengan Popor lipat hijau hitam plus Manometer kemudian untuk senapan angin yang Di baris kedua ini yaitu ada Senapan angin Sub Fusion 2565 dengan popor klasik Coklat Chrome Nah yang paling bawah sendiri Yaitu ada senapan angin PCP Fusion Fusion 2760 dengan popor klasik coklat stainless hexagon plus manometer nah kali ini saya akan mengambil yang pertama yaitu adalah senapan angin gejluk DWP fusion 2540 dengan popor Lipat DJ Vitam Plus Manometer Nah jadi seperti ini ya sahabat bediler Untuk tampilan senapan anginnya Nah senapan angin ini menjadi senapan angin Yang paling best seller Jaya Rival Karena selain memiliki harga yang sangat Terjangkau dan sangat murah senapan angin Ini untuk uji powernya pastinya Juga luar biasa mantap Dan untuk akurasinya pun juga Pastinya luar biasa akurat ya sahabat bediler Nah senapan angin ini sangat direkomendasikan Untuk berburu jenis hewan Kecil sedang maupun besar Akan tetapi lebih cocok digunakan untuk buruan big game ya sahabat bediler jadi lebih uh, ke hewan-hewan babi, biawak dan jenis hama yang besar yang lainnya ya sahabat bediler oke sahabat thriller, kita lanjut ke senapan angin yang kedua nah ini saya taruh dulu Nah untuk senapan angin yang kedua ini Yaitu ada senapan angin subfusion 2565 dengan popor Klasik coklat krem ya Sahabat bediler jadi seperti ini untuk tampilan Senapan anginnya nah senapan angin ini Sangat cocok sekali digunakan Para sahabat bediler yang masih Pemula karena untuk penggunaannya pun Sangat mudah dan simple ya Sahabat bediler nah senapan angin ini Menjadi senapan angin yang paling Termurah dan terlaris di Jaya Edival Ya sahabat bediler dan untuk Pengisian angin senapan ini menggunakan Menggunakan sistem pompa uklik ataupun menggunakan sistem pompa tangan Yaitu untuk minimal pompanya bisa 7 kali dan untuk maksimal pompanya ini bisa mencapai 20 kali pompa ya sahabat bediler Jadi semakin banyak pompa yang dihasilkan dari senapan angin ini maka semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan ya sahabat bediler Oke kita lanjut senapan angin yang terakhir nah yang terakhir ini adalah senapan angin PCP Fusion 2760 dengan popor klasik coklat stainless hexagon plus manometer nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya, nah jadi senapan angin ini sangat cocok sekali digunakan untuk buruan di game ya sahabat bediler jadi untuk hewannya seperti babi biawak dan jenis hama yang lainnya ya sahabat bediler, karena untuk senapan angin ini mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 sampai dengan 2500 PS dan mampu menghasilkan uji power yang luar biasa mantap di angka 1100 fps ya sahabat bediler oke sahabat bediler, yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau yaitu dibanderol dengan harga 1 jutaan aja sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP big game terbaik di seluruh Indonesia versi dari Jaya Air Rifle. oke sahabat bediler ini saya taruh terlebih dahulu nah kali ini kita akan lanjut membahas aksesoris dari Jaya Erifo ya sahabat bediler. Nah di samping saya ini sudah ada beberapa aksesoris senapan angin yaitu mulai dari teleskop, peredam, dan tas sandang ya sahabat bediler. Nah kali ini saya akan mengulas salah satu-satu dari teleskop ini. Nah yang paling atas ini yaitu ada teleskop gamau dengan ukuran 39 kali 40 EG ya sahabat bediler. jadi untuk jaraknya ini bisa mencapai 40 sampai dengan 50 meter Kemudian untuk senapan angin yang kedua yaitu ada teleskop Spike mil. dengan ukuran 312 kali 40 nah jadi seperti ini untuk teleskopnya ya sahabat bediler nah yang lanjut untuk ketiga yaitu ada teleskop basnell dengan ukuran Uh, 39 kali 40 Jadi teleskop Basnel ini Menjadi teleskop yang paling best Di Jaya Rival ya sahabat bediler Karena selain memiliki harga yang sangat terjangkau Tentunya untuk teleskop ini pun Sangat banget membantu Sahabat bediler dalam berburu Di jarak jauh ya sahabat bediler Oke yang terakhir yaitu ada teleskop predator dengan ukuran 39 kali 4 Jadi teleskop ini menjadi teleskop yang anti-getar ya sahabat bediler Nah seperti ini untuk jaraknya ini bisa mencapai 39 empat 40 mm ya sahabat bediler Oke kita lanjut untuk senap, uh, aksesoris tambahan yang berikutnya yaitu ada peredam Elpen GL700 Nah, peredam ini sangat membantu Dalam meredamkan suara yang ditimbulkan Dari senapan angin dengan 85% mode senyap biasa, ya, sahabat bediler Oke, sahabat bediler yang terakhir Kali ini saya akan bagi-bagi kabar gembira Buat sahabat bediler di seluruh Indonesia Karena dari kami di Jaya Revol Sedang menghadirkan sebuah promo Tas sandang senapan angin Nah, ini jadi seperti ini untuk tampilan tas sandang senapan anginnya Nah kali ini kita lagi ada promo besar-besaran Yaitu dengan potongan harga Rp75.000 Sahabat Bedeler sudah mendapatkan tas sandang senapan angin Dengan bahan super premium ya sahabat bediler Nah untuk tampilan desainnya sangat elegan ya sahabat bedeler Dan tentunya minimalis Nah tas ini pun juga bisa membantu sahabat bediler dalam Membawa senapan angin yang akan digunakan untuk berburu senapan angin Jadi tunggu apa lagi buruan order sekarang juga ya sahabat berit Dan dapatkan potongan harga dari tas sandang senapan angin ini Oke, sahabat breder, untuk harga dari senapan yang saya ulas tadi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, bagi sahabat breder yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya, bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Airfall. Nah Untuk informasi pembeliannya, nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya, sahabat breder. Oke, sahabat breder, semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat breder yang sedang mencari senapan angin.